Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali kita semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali episod yang ke-11. Oh cerita bagi menarik. So aku memang excited. Tak payah rasa. Jom kita tengok apa yang jadi dengan Bakar. Oh nampak dia pun tak tahu kan Oh dia tak tahu Uno? Oh dia Uno? Tak ke uno yang masuk dalam bis ni? Yuk, ya ke? diker baling kan? Wah, ini episod satu. Tak, aku bakar tak. Dia, tra dia trace dia. Dia bukan... Dia bukan sengaja buat macam tu. Okay, yang ni. The key moment. Dan aku rasa dia pun tak tahu. Sebab sepanjang 10 episod kita dah kenal bakar ni macam mana. Tak mungkin. Alright. No, no, no, no, no. Yup. Sama. Aku pun sama. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Putih apa. Macam tak berapa clear lagi kan. Macam sekadar satu CCTV je. Sebabnya aku sus dengan ini tau. Rizwan sebenarnya. Banyak action dia dalam beberapa episod yang lepas. Aku tak nak komen. Tapi. Aku rasa dia macam ada something. Dan, dan aku memang tak tahu apa-apa lah sebab aku tak pernah tengok Tapi dia mesti ada reason dia sendiri juga Yang berkaitan dengan mentor dia kan Weh makin serius weh Bring your umbrella, Hujan Oh, that one hurt so bad weh Terasa mendengar yeah. Ya yeah, delete account. Oh di tengah training. Background. Oh Elisha gonna develop so much wey. Dia sendiri dah power. Dia dah well-trained. Lepas dia train lagi. Dia probably sekarang on par dengan Ali Override. Dia tahukah Ali punya Override? Dia ni mentaliti bagus sebab dia, dia memang rival eh. Ya, dia masih diantui dia punya mistake tu ke Dia betul bukan mistake pun DOS tu memang power lah ya, Itu pun satu action yang aku rasa suspicious sebenarnya Ya Alisha dia hantui trauma dia dah hampir mati tu kan Maybe dia rasa diri dia lemah sekarang ni Sebab tu dia tak join apa-apa misi General memang suka lah kan Tapi aku tak suka Sebab aku suka Alisha dalam action Shock Sausage Oh dia nak pergi apa Dia nak pergi base nak senyap waktu malam Sebab dia nak jumpa dengan Uncle Bakar Mak air tajam je kuku dia Tak apalah tak straight terus kan Macam gelong so My laser banyak gila enera Gem Cuma Ah, cuma dah disable. Jom, dia boleh cerah, dia disable lah kan security. Wah, selamba je eh. Dia akses semua. Slaima. Wah, oh, bukan. Slaima. lima. Wah, bahaya dia buat benda ni. Boleh kena kick, wah. Mulhan. Trial pending. So ada Rizwana yang tuduh dia, yang suspek dia. Cuba tengok betul-betul, cuba tengok betul-betul. Mungkin ada sesuatu. Cari jalan ah. Macam robot. Dia kena kontrol. Burger tu. Masih kat sini okey lagi. Oh telefon. Betul lah main kontrol. Yap. Dr. Aaron. Bekas tong industri. Bekerjasama dengan Uno Doh Stress. Ya. Yeah, aku dah kata. Alright. Sebab Bakar tak link langsung. Dia punya apa benda action dia buat selama 10-11 episod ni. Tak link langsung dengan apa yang dia action yang dia buat waktu tu. Oh banyak je. Usup Iqbal. Kat mana? Ah, there we go. Lokasinya adalah. Tak sempat. Agent Rizwan dia datang. Aku okay, nak lokasinya dia pinpoint ke Rizwan. Dia mesti tahu punya. Dia kan Invisio punya ni kan. Dia mesti tahu punya. Dia mesti tahu. Orang style ni mesti tahu punya. Ni dia. Azurium. azurai azurai wujud tau. Dia aku ni power ni untuk apa sikit dia pakai. Apa eh? boleh kawal satu cyber raya ke? Please don't. Please don't. Aku rasa macam tu lah kot. Naluri aku Naluri aku dah kuat guys tapi aku tak nak cakap apa-apa Alright Bila aku dah match suara suara dia aku macam Yeaaah si Kau siapa? Alicia ke? Oh Ya Alicia Brasi dapat tak kita tengok ke Brasi kat belakang Oh pergi seorang diri ke? Abandon factory Alright, let's go! This is big mission weh Let's go Aku suka gila episod ni Dia orang memang dah kena sentuh dah pasal main story Dah termasuk masa dah untuk filler-filler ni Jab macam tu je, unstable, iris ke? Dua buat iris version helmet. Oh, project, project, yeah, azurium. Oh, bateri azurium dia enable to displace. Sebab blueprint tu kan Ali comok dah marah tu Laju sangat information tu Kena pause dulu nak baca Tapi aku rasa basically betul aku Tekan aku Seprator eh Ya kenapa je ada kat sini Ya yeah. Yoke. Ya tapi Marizual lah. Ya, aku rasa Rizual lah orang dalam. Obviously eh yes. siapa je yang boleh transform kan. Ya! Yeah! As expected. Atau mungkin bu bu bukan tapi kenapa dia bagi bayangan tu? Oh ya Rizwan One uno. Ya betul lah tu dia Ya, Rizwan ah, Ya ok Alright aku dah faham Power oh, team ni Rizwan dengan dia punya Ni apa Stealthy dia ni dengan brute force Lepas tu kita ada speed dose. Lepas tu kita ada mind control Boleh kata team ni Sama dengan teras yang ada dekat Ah uh, mata juga Ya, yeah. oh, dia orang aware pasal over ride. Oh, of course lah kan? Reason kat dalam. Oh, dia nak separate kan? Iris, oh, nyawa dia, nyawa dia, nyawa dia. Helmet tu kan separator Alisha sama siapa? Come on, uncle Oh no dia pakai dia helmet tu Oh no nice one Alisha let's go 2 pin Alisha kan Rizwan? Oh, Rizwan. Bungi okay, Alisha. Wait, what? So, maksudnya bukanlah. Nampak? Aku dah agak dah. Mungkin Ali macam dia jangka je. Dia sangka dia... Sangkaan dia salah. Okay, takpelah kalau dia je Rizwan. Let's go. Ni asyik kalah dengan kucing ni je we. Cabut cabut cabut Nasib baik Hancurkan lah Sprayter tu Nice Let's go combo First time kita tengok combo kan Dia dengar ni Ya yeah. Zap dia tarik balik Jangan lupa Rizu ada Ya yeah. Sampai bila je kau boleh tahan Oh Oh ni dah uno sebenar Tak datang dah Duh Sembahan yang baik sekali Peluang terakhir untuk serahkan Iris Jangan Lee Ooh. Dia boleh hilang macam tu je So technically dia invizio jugalah Sebab dia stealthy juga Pasal untuk pusingan kedua Sorry guys Aku terhype Sorry sorry Okay Ooh. So Kita kena umpan Akulah kena umpan Aku ingatkan Apa Rizwan rupanya Bukan memang Uno tu memang dia sendiri Karakter dia So Uno punya skill Style gila So bila dia hilang Ada trail kat belakang kan So dia adalah lawan yang ba paling bagus Untuk lawan Rizwan Ah, uh, Aku tiba-tiba datang macam-macam Teori lah ni Ha, korang mestilah dah tahu kan sebab korang dah tengok. Tapi teori tu kita simpan nanti untuk episod akan datang. Uh, itulah dia episod 10, episod 11 sebenarnya. Dah cover semua main story. Hari ini. dia cover semua. Ah, uh, Maksudnya kita dapat full episod buat pertama kali rasanya. Uh, yang action dia semua based on main story je. Selalu kita macam ada filler-filler mission kan. Lepas tu ada sentuh main story sikit. Sebab kita pun ada kat season finale dah lagi 2 episod. So aku excited kau tahu, kau tengoklah gaya kan. aku excited tadi kan. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di next video dengan next episod. Episod 12 sampai aku pun dah lupa dah apa pun nombor episod. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.